Hello dan Assalamualaikum bersama saya Safwan Kita kembali semula di dalam Agent Ali Season 1 dah settle Season 2 dah settle Masanya untuk kita sambung lagi Kita punya cerita di season 3 Jangan risau Aku dah tengok movie Tapi aku tak tunjuklah reaction aku Sebab aku tengok macam tu je Tapi movie dia memang aku mengalihkan air mata lah sedih So kita dah tahu yang original uh, Creator yang buat Iris adalah mak dia Alia nama dia banyak juga teori-teori aku dalam kepala otak aku tapi aku simpan je untuk season 3 ni. Lepas tu dapatlah tengok sikit teras-teras yang lain beraksi. Apa Dayang and then Guns. Uh, cerita movie tu memang best ah, Okay. Memang best. Dia menunjukkan bagaimana uh, pesisik-pesisik pinggiran uh, Cyber Raya ni. Uh, macam ada diabaikan oleh Dato' Ottoman. Tapi itulah. Harap-harap lebih banyak lah Kita dapat tengok cerita-cerita macam tu kan Dekat pinggiran ni Macam mana nasib-nasib orang yang uh, Apa miskin ni Tapi tak berpura masa Kita akan mulakan season 3 Episode 1 Aku dah tengok movie Aku dah ready Oh lupa bagi tahu satu lagi info uh, Iris Ada version barulah Of course ada cancel And then uh, Iris daripada Ali Dah dipulangkan semula Untuk dikaji Untuk dipisahkan Still sing dengan Ali tapi diorang akan buat kajian lagi Dan di hujung Movie tu uh, Diorang cakap pasal Projek Satria Dan candidates dia Adalah Ali lah, of course lah So itu yang akan dibawa ke season 3 Takpe berpaksa Jom Episode 1 Ini recap lah, Recap season 2 Tapi kena tengok movie lah Kena tengok movie Eh Kilidan kau Dah tiba Apa Apa maksud Kau ia populariti rakyat aman selagi kita Oh ni waktu letupan tu Kau mesti teruskan perjuangan kita Ha Dia dah mati dah Tidak Tak kenapa dia ada power itu juga Jangan oh, Banyak betul power dia Ataupun dia mimpi ngeri Ah Ingat Rizwan Alright alright dulu Rehan Oh dia dengan ni Sotak Akram Makanya dah dapat Oh dia keluarkan Tapi apa poison Macam mustahil nak keluarkan semua Mikro oh, mikro dalam badan dia Makin pulih tak Hilang kan dia kena inject tu kan DOS dia Kat okay. Ya dia tu Wuuuh Alright belum apa-apa dah action lah Wuuuh ah, First time kita Rizwan Tak pakai dia punya kostum Ha Ha Ha Ha Ha Ha Okay Masih kuat juga sama dia Tapi dia still injek kan Sama jugalah kan Yang kena katana waktu Season 1 Kenapa Aku cuma nak buang benda ni Oh dia pun dia juga Macam Zuan juga Wih, apa ni baru, woy? Oh! Ada spoiler tak? Oh, dekat tim-tim dia semula, eh. dekat Abu Akademi Aduh, apa? Spoiler ha. Oh, jauh, resort dengan ni lah DOS, let's go Wah, training, let's go Bagus. Ali dah develop of course kan dua season. Dah lebih macet. Cuba ikut jejak mama. Yap. Rasa macam lagi dekat dengan dia. Walaupun dah tak ada. Don't virus. make me cry again. Aku baru tengok In, tadi. mula jadi hibah macam mama. Okay, movie dia aku menangis. Alright. So kalau don't. Sebab aku tarik kau. Tunggu galak aku ronges. Eh, Ali gerak dulu yang. Sebab dia dia. Dia. Dia. soundtrack dia. Soundtrack best. Ha. Ah, jump. Siap perlambat ke tu belanja. Ayah dah nak pergi kerja. Wah, oh, buat breakfast kah eh? Sempat Bagus sekali. Uh, sempat. Tapi bapa ada tak tahu boleh. Macam, dia tiba -tiba Ali macam tahu ni tiba-tiba hari ni macam tahun ni baiklah. Tengah nak mula projek <laughs> baru sekarang. Projek baru? Biar okeylah. Dah tak sibuk sangat. Sejak dengan bos baru ni. Oh, dah tak ada dah automan. Ah, Yang ni lah dia. Ya, dia. Datuk Isham. Isham, alright right. Ooh. Ooh, kita apa dah tengok detuju benda-benda ni eh? So dia ada macam dia punya tu Oh gasing tu eh Dia tak pakai ke gasing lah eh? season ni Rasanya dia akan pakai lah eh? gue Ke dia nak hybrid antara yoyo dengan gasing Interesting juga lah Sebiji macam mak dia eh Diva ya, kostum pun sama eh Terima kasih ejen kita Sekarang kamu akan menerima message Yang mengandungi koordinat ke lokasi rahsia Oh lokasi Sila, rahsia Selepas cepat mungkin kerana message ini akan padam selepas 30 saat. Uh, itulah kod dia. Tapi dia bagi koordinat tadi kan. Ya, gelongsor. Ke manalah dia bawa oh, gelongsor ni? Wow. Wow. Wow. Okay. Training lagi kan, ni. Capture point Jom Siapa nak Yalah tahu Yara tu capture the flag Bagus juga kalau dapat walk up Lama tak beraksi ni Gaya Ali tak ada iris nak buat apa <laughs> Maai still lagi <laughs> macam tu ah, Tak apa-apa apa, tu oh, Ok Jet. Sorry Ali Tapi tak salah apa yang dia cakap tu Betul Ay. tapi Ay. macam agak galah. lah Tak apa-apa si Agak dah settle tu lah Season 3 sama berangai Tim ini ni kuat jugak lah Oh sekali dengan ni juga Uy, mana Haji? Rosa 5 7 lompat, lompat. Okay. Ha Sekali dengan Mika agak Ha uh. Ha kena tarik Iman Ari Shalom Chris, oh, okay. Sosia ada kreatif baru lah, kau eh. show sure, lah. Kalau dah ada opening baru, eh. apa ni guys? Hah, ini beri ya? Tuma sharing <laughs> opening ah. Jangan. Gelite. Ini. Ella, oh, Ima yang Ella, eh, Ima yang to tolong Ella. Ini kreatif. Sebab sekarang tak ada air resin, so tak boleh nak agak lah. Oh, ada orang lain dah Apa dia mau ni? Hah? Kawasan Gue Gue? Hah Rizka, okey. kamu bisa silat Memang I memang kena ride. ada juga Siapa lebih jago Karate Indonesia Goal cool. uh. Oh, Chris juga Kira-kira dia lah kan Boleh kata macam Chris lah. Dia pakai dagger kan But still Oh, <laughs> nak main sekali boleh Sam oh ok daripada di England siapa pula yang menyibuk tiba-tiba ni? Uh, Mika oh no. huh? oh ni combat lah ni, oi Alex alright ok cun Rantau. itu dapat macam England Mika, okay alright Wow, music Okay Woo. Kim, okay Inilah famous si Kim ni ha. Woo. Lincah Oh, not bad Yelah lawan dengan ni kan Iman kan dia apa, close combat Juga dapat tadi bang. Oh kena bahu. Oh. Dior dekat liga yang berbeza eh. Power power. Apa dah jadi ni? Chris tidak akan dapat menyertai pertandingan... Oh, enjoy huh? Chris. Apa? Pertandingan. Kamu semua dibawa ke sini. Sepenuh pelancongan Mata Arena. Ah, tokenId masih ada ni. Keempat ahli pasukan terbaik di arena akan terus Ya aku lupa seorang nama siapa eh. Naik ke pangkat seterusnya. Jangan kuat aku. Tapi hanya seorang <laughs> pemenang yang akan menempuh di kalangan juara. Oh, tu semua juara sebenarnya. Oh itu general pun benar benar Aku tak sempat tengok yang lain, lain. Cuma aku dapat general je. Wah, oh, Mak dia bersama. Let's go. Selamat pagi Oh si Jenny apa ni, apa ni lagi. Ni. Oh, Dia dah upgrade kan jadi cyborg okay? Kamu kamu sepatutnya berterima kasih Kejap Macam Macam mana kita boleh selamat Apa <tuk> <Ha. tuk> Rizuan kesian juga ke I believe so Dia kan macam apa saya ada cara untuk keluar dari pulau ni Oh sebab tu Dia bawa semua eh Dia tahu Mesti dia menyesal nanti Hah Dia ni memang ha, pandai tak tu Memadipulasi Dan bazirkan segala usaha aku selama ni Jenak juga sambung plan dia Aku tak akan berhenti Selagi kita belum tawan mata Oh Icon baru, eh. Dang. Cool. Alright. So, itulah dia season 3. Episode 1. Kita lihat semua ahli-ahli kita yang lama. Ahli-ahli mata. Yang original. Pergi ke ke satu tempat ni. Bukan pulau. Pergi satu tempat ni. Arena. Lepas tu ada ahli import. Yang aku minta maaf kalau aku tak dapat ingat semua. Bagi aku masa. Nanti aku ingat. Aku rasa aku ingat 3 je. Okay. Tapi... Uh, menarik episod ni Kita akan tak sabar nak tengok Dia orang combat dengan dia orang punya Ability-ability dan Ali sendiri nak develop Dekat season ni Jenny ok Jenny akan jadi backbone uh, Untuk villain season ni Tak tahulah dia akan jadi Villain utama Ataupun dia still Akan uh, support Main villain Untuk season ni Tapi apa, apa pun Aku enjoy dengan first episode Kalau korang suka dengan reaction ni Macam biasa Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe juga Kita akan jumpa di episod 2 Jumpa lagi Assalamualaikum dan Bye-bye.